Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka al alimul hakim Robbish rahlili sadiri, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbanaftah bainana wa bainqauminabil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd sadatul masyayikh para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai segenap tamir masjid para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan yang ditaklimkan pejabat pemerintah dalam semua tingkatan forum komunikasi pimpinan kecamatan kepala kelurahan para ketua RW, para ketua RT tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati rekan-rekan panitia sahabat-sahabat banser yang kita cintai, yang kita banggakan, para tamu undangan, bapak ibu, jemaah sekalian, alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, berupa Islam, iman, ihsan, kesehatan, kekuatan, kesempatan semangat dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim berdoa berzikir bertolabil ilmi dengan harapan hari ini kita bisa lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati dan hari esok kita lebih baik daripada hari ini memang hidup itu harus selalu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Dengan jargon to be excellent. Jangan sampai kita punya semboyan, aku masih seperti yang dulu. Selalu ada perubahan. Ibu-ibu saja itu dulu waktu masih muda sama sekarang udah banyak perubahannya. Dulu ketika masih jadi cewek, kalau pergi kemana-mana tasnya pasti isinya bedak, parfum. Kosmetik, ada lipstick, ada eyeshadow, ada blush on, macam-macam. Begitu udah nikah, punya anak kecil-kecil, tas itu isinya ya pampers, popok minyak telon. Sekarang udah tua, nek nggak tasnya isinya ya, balsem, remason, minyak kayu putih. Untuk mana hari ini. Allahumma salli ala Muhammad kita hidup di negara Indonesia yang paling tidak kita dikepung dengan tiga budaya ada mikir menengokah kalau sekarang saya tanya tanggal berapa nah, Lali misalnya. ada yang ngitung dari tanggal Masehi ada yang ngitung dari tanggal hijriah, ada yang ngitung dari tanggal Jawa memang kita dikepung dengan tiga budaya itu ada semangat Januari ada semangat Muharram ada semangat Surah ada semangat modernisasi ada semangat Islami ada semangat tradisi jadi onok semangat Latin, ada semangat Arab ada semangat Jawa ada semangat derek ajarannya penjajah ada semangat sing derek ajarannya gusti Allah ada semangat sing derek ajarannya simbah-simbah kira-kira yang saya hadapi malam ini jamaah ikut semangat yang mana penjajah, gusti Allah atau simbah-simbah? kabeh ya dengan alasan trendy, dengan alasan gaul semua diikuti jadi naik 1 januari yang nunggu lewat tengah malam Nyumet kembang api melu nyebul trompet tapi lek like Muharram ya melu pengajian dan di yo melu kirap jadi masyarakatnya ini luar biasa luar biasa ngaji ya duki joget ya hobi konjaranan ya dadi Lek wayah rekreasi, melu modernisasi, ikut kaum penjajah, pakai pakaian yang, mohon maaf, bupati, buka paha tinggi-tinggi, sek wilda menampakkan sekitar wilayah dada, kadang numpak vario, karo mepe, katok njeru. Pakaiannya you can bodel, kamu dapat melihat kelek bokong dan udel. Tapi lek pas ngaji ikut Islami, ikut ajarannya kanjeng Nabi, ikut ajarannya gusia Allah, berukut berukut nutup aurat kakek. Bang, lek pas wayah tradisi, peringatan hari kartini, tau nok keluar di manten, terus di make up, melu simbah simbah, melu tradisi. Hmm. Tungkah eti jinjetno, denggule ticiotno, bokong ticiem tetno susu diunjuk orang gede di si, sompeli kaos kakinya nih <guluh> gelungan boh digai banepes pa tau kong ya emang semua semangat diikuti lepas dua mantan kono kong ngitung dino yang melu tradisi melu ajarannya simbah simbah oh iki ne nwe kai kutu dino komis paling tapi lek melu Kanjeng Nabi, melu Gusti Allah, islami, mudah-mudahan sakinah mawadah rohmah dan barokah. Tapi ketika foto pra wedding ngono melu penjajah, durung dadi bujuk, Bahkan anak-anak kita yang di sekolahan pun juga dituntut tiga itu, ya diajarkan bahasa Inggris ikut penjajah, diajarkan bahasa Arab ikut Gusti Allah, diajarkan bahasa Jawa, nguri-nguri adaté simbah-simbah. Nah, kita hitung toko sejarah, sampean kia aslinya duduk uang Sidoarjo, mau pergi ke kampungnya? Taman, kelurahan Pondok Jati, Sidoarjo naik repot Taman kia, e, sampean kia aslinya duduk uang Taman, duduk uang Sidoarjo, sampean kau aslinya uang Suwargo, cerita kok diam Saman ku aslinya Wong Suwargo, soalnya samaniku keturunan Suwargo, walaupun lahir sampai nang Sidoarjo tapi saman kena diarani Wong Suwargo. Soalnya saman lahir tok Nang Sidoarjo ini, saman kena diarani Wong Suwargo, soalnya turunan Suwargo, Mbah Nabi Adam alaihi salam, Kiono Wong Cino lahir Nang Surabaya, yo tetep diarani Wong Cino. Masio lahirin ang Surabaya, soalnya turunan Cino. Karena orang Wong Arab lahir nang Mojokerto. Wong Wong nih arani, aku mau bertuk Wong Arab. Padahal lahirin nang Mojokerto, tapi saya kena diarani Wong Arab, soalnya turunan Arab. Dan zaman ki lahir nang Taman, lahir nang situ tapi sampaian turunan Soeharto. Mangkani sampai saya iki, Taman kena diarani Wong Soeharto, walaupun buruk-buruk Nah. Iki, kau kabar bapak ibu, khabar ya, kabar deh, sampean ki kate dibalek nonang suar ko aku krumung-krumung kok ono. Cuma mas alay, carane balek ibu lo yong onko, soalnya, kong kene kan, gak ono seng tauworo suar ko, ong pocho ane kurung Lah la kate dibalek nomor ono, carane balek ibu yong onko, nah. Kata, Kebijaksanaan Gusti allah, kanggo gampang sampai no, sampeyan-sampeyan cek iso balik nang suwargo, Gusti allah bentuk tim. Kok kau ya gak percaya ono modelmu tau ngomong? Tim mikir kok digayi kepanitiaan, masing-masing didadain no, ketua regu, ketua rombongan, harus ditatar, dibina wapek kalau Gusti allah, ketua-ketua rombongan guys pinter-pinter kabe. Alhamdulillah, kalau sama samane oleh jatah ketua rombongan sing spesial, ketua rombongan sing paling istimewa yaiku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Saking istimewane ketua rombongan kula sampeyan, iki e, kula sampean iki masya mengetune nang donya kari Dewi tapi men nang akhirat urusane didhisikno, mlebune swarga didhisikno. Ha, nah, cuma ana syaratnya sampean kudu gelem melu urip-urip ajaranane kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yeah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane yeah. ayo bunggi iki diniati Goyor rukun, orep-orep, ajaran kanjeng janji nabi. Misalnya uang itu janji gelem rukun, orep itu wena, kabeh penting, pedagang penting, petani yo penting lelak gelem rukun. apa artinya pedagang lelakano petani? Ayo coba. apa artinya petani lelakano pedagang? Dokter itu penting, penting, tapi dokter karena artinya lelakano uang gering. Ya tolak, tolak. Ya Allah, nabun ya. Kaya nih banyak ngajingin yo ya, sambayan penting bapak-bapak penting ibu-ibu penting kabeh penting, kulo Insya Allah ya, rodo ya, mawa, kula ini, gawani, ya. yang rodok ya. ya penting, jujur mawon kulo ceramah higienan dok ini gak wani yang muysin, makanya uang lanang yo penting wong bedok yo penting janji ke dalam rukun, gak nol uang bedok, uang lanang yo ya, ngosek, oh apa ditobru i kafe mau meskap karawan bola, ya, pokoknya ke dalam rukun. Makanya kadang oh no, organisasi terus aku geleme lu kok sanatnya aku udah jadi no kepala, lega jadi kepala yo, ya, malas aku, Kabeh rebutan kepengen jadi kepala. Ketua penting, anggota yo ya, penting, anggota kabeh gak nak no ketuaane, beng apa mana ketua toh gak tuh anggota, gendeng nih wujudnya. Anjuran orang awak yang menungsoi koyok, koyok yang paling penting kan kepala, dasi koyok koyok paling penting, tapi leh das toh, medeni. Endastong, keleleran, nang dukur meja limbangan limbung goyok semua ongkol, met denuwong. Koyok koyok seng paling remeh wa sikil, sambil ono omongan, aku malas buatin mau dikay sikil sikilan. Leuwuk ti remeh no sikiling, penting ono wang lanang terpesona karo wang wedok iya gak lainnya sikile. Nyawang raine yo geragapan, bareng kita o sikile sok gak kuat, berarti emboh koyok kita o sikil gajah bukhongun. Mongkane ayo ono pesen telu ya dia kenang nomor 1 Isma'sikta fa innaka kama wis urip sak karepmu kate urip modelnya apa terserah tapi ngerteni awak awakmu kate mati wong urip iku mesti bakal amin bisa iso urip iso sanggup urip kutu sanggup siap urip kutu siap wani urip kutu wani gelem urip kudu gelem amin nek kate urip nek gak gelem nang mati. Wis kabeh kate mati mangkane iso jantek wedi mati. Wedi koyo apa lek wis tetep mati. Ana ya, no, wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan ya kutu wani ngising kok. Wani urip ya kutu wani mati. Wedi koyo apa lek wis tetep mati. Ngak wedi kaya apa lek gorong wayahe ya gak mati. Makanya layas tak hilu nasah intan bala layas Nek gurung wayahe, yuk gak kan di wayah. No, oh no uang kebawelat kepingin mati. Gak bertahurep, Sumpek rumong sauli perloro rekoso saworo. Mekir bocu gak kan neng diatur, mikir anak gatel noati, mikir utang gak iso nyawi. Oya uang ibu lho Eh, si bangan ini mati aeh, mati aeh. Dia ini niat kendat nggak lek tampar sing kau perdi sing cek lega lekoh, berangkat nang tegal, gulune mesti cancang mina, nenek wed tawur di staleni nang wed, sanggen kebelete Allah menemati saya giat mati ay, katet mencoloti niat Bismillahirrahmanirrahim, niat engson kendat, keronong hilangkan hukumnya hadas cilik, sanggen kebelete lek mencoloti giat cek cepet mati, kedap wok, gak mati soalik liru tamparai kedawan. Ya cuma salah urat mo. Tapi yo sempat semaput bang. mulai ngelaku mlaku sayek-sayek. gurung wayai. Tapi sing jelas kabeh kate mati. bapak-bapak eh, kate mati. Ibu-ibu yo ibu, kate mati. Sing lungguh kursi kate mati. Sing ngeleset ngeleset iku kate mati. Sing nang panggung iki kate mati. Aku yo. <tuh -tuh> mbak sapa yang disik itu gak jelas mungkin aku kalau disampaian matinya disik-sampaian atau disik aku kalau gak lupa cuma like ditonton tanda-tanda nih kayak-kayak -kaya disik-sampaian nah masih ada orang yang mati iki ono resep cek gak mati-mati ayo, zaman pilih di. mati tak gak mati-mati udah loh kalau pilih mati kemungkinannya si siji rumongso sanggungnya wis cocok, loro stres, mesti, mesti stres, itu buru-buru tangga zaman pengen gak mati-mati nomor siji berjuang, uang nek urip berjuang, ego hakai gak mati-mati, walaupun ke to emati, tapi koyok koyok ise urip, soalnya apa? oleh ganjaran terus, dapat pahala terus menerus. Jadi seakan-akan dia masih hidup dan melakukan perjuangan, melakukan ibadah. Makanya bisa dibilang gak mati-mati. Contoh, Gusdur, Allahu Yarham Rham, sampun saya tapi kaya-kaya saya urep. Bukti ini sampai saat ini saya dibahas, nanti ono, uang gua semati, uang saya dibahas, gua ngakeng. Lainnya zaman saya urep kan gak ono sih bahas. Oh, Pomu singkatnya tiba Has. Ya Allah, uang lah ahli perjuangan. Bung Karno, Bung Karno gak bisa mati. Suku mati ini masih bisa aneh. Tapi sampai saat ini loh, saya dibahas uang, perjuangannya ya, saya dibahas uang. Koyo-koyo yang saya urai. Saat hebatnya uang ahli perjuangan, Bung Karno sampai saat ini fotonya didorong loh Pak jadi ada orang sudah mati fotonya didol payu. ya oke orang itu seurip tapi fotonya gak payu didol bapak, bapak bapak pengen nyoba monggo. enggak enggak tetap ke foto anak sampehan terus kepedeknya no, kek ada figura saya ngapik meneh gawa di pasar dolen. tapi kalau gandrolnya no, murah-murah ya insya Allah suai Pak kadang-kadang ada orang yang main cepat ini sokongnya dapurannya goyang ini kok ment ngedol fotonya, iki urusan donya gak tak dawa dawak no soalnya lelek bahasannya kita tak dawak-dawak no sampeyan mesti nelongso mikir fotonya gak payut di mending fotoku saya kena dipasang begini. Ke <laughs> ngabundet ngapunten. nah ongkos yang perlu dibahas gawe Allah nang surat yasin. aku yakin warga perumahan kene apal yasin capek. warga gini kok gak apa yasin perlu dia sini. <laughs> inna nahlu nuhiyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsyainahu fi imamin mubin sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk dihargai prestasinya dan prasastinya amal-amal kebaikannya dan tinggalan-tinggalan perjuangannya kenapa orang harus dihidupkan kembali andai kan tidak ada hidup kembali sesudah mati rugi dong orang-orang baik rugi dong orang-orang yang berprestasi rugi dong orang-orang solih-solihah capek-capek melakukan amal kebaikan setelah mati selesai rugi karena kalau di dunia jatahnya hampir sama mau cerdas, orang goblok, jatah huri peyomeh podok Seng suge kalau seng melarat mangannya yang mah bodoh, seng melarat tidak mangan gaya sendok, seng suge gaya sekrop dah, kan enggak. Makanya kalau enggak ada kehidupan kembali, saya sudah mati untuk dihargai prestasi dan perjuangannya, rugi mengapi-api. Waduh, podongono, aku males jadi kiai. Eh buka tiga t no. sun Allah. Dat senggur epno mati-mati perlu apa? dibalas amal-amale gak cuma amale tol tinggalan tinggalan perjuangan selama hidup sama dua tinggalan perjuangan obo ikut kata dibalas. Iki sih maksud ahli perjuangnya, nyonya ngapun ten Misalnya, lingkungan gini guru-guru pondok pesantren terus sama melu andil melu kiprah gak pondok pesantren. Bu, buat kiai ini, buat di ustadz ini, buat di pengurusnya, bo, seksi penggali dana, naikku seksi penggalitanah. <laughs> sampeyan mati, eh pondok pesantren itu saya Sampai sampeyan tamperus oleh kiriman ganjaran soalnya pondok itu tinggalan sampeyan paham? paham? Duh. misalnya di lingkungan kita ini ada majelis taklim misalnya terus sampeyan ngelopori, tidak ya eh, majelis taklim sampeyan mati, majelis taklim saya urif sampeyan tamperus oleh kiriman ganjaran soalnya majelis taklim itu tinggalan sampeyan ibu-ibu misalnya Wong wedok wedok ini negi gak usung, lewat metu, uang gak ikut dongi gak usung. Uang wedok wedok ini negu lo lewat metu gak usung kudungan. Terus sampaian ngaiti, janji metu kudungan, janji metu kudungan, janji metu kudungan. Akhirnya wong wedok wedok udah tiupu kapel, lewat metu kudungan, lewat metu kudungan. sama mati. Tradisi kudungan ini sih berjalan terus. sama tak terus kiriman ganjaran, soalnya ikut tinggalan sampaian. Paham gue? Maka ibu-ibu tolong lewat metu kudungan gue. Tapi yo kelamben. Enggak nang kudungan to. Cari pengajian membungki kan kudungan. Makanya gula nego nanti ditakoni itu yang, walaupun tanglet, monggo. jadi setiap uang si Cigo dicokok malaikat roket ate, dicatat amale, malaikat roket nyatat api malaikat ate nyatat amal ele. Oke, setiap uang roket ate itu, gitu-gitu. Oke, lezaki lek like uangnya mati, berarti malaikat roket ate tak pensiun. Telah nganggur gak duit garapan Akhirnya tak jawab. Zaman kok coward dah, so maker nasib malah ikat bareng. Pikiranmu cek doewe, kok kober-kober mikir nasib malaikat. Yo, gak nganggur ya malaikat roket atet masih wongi wes mati roket atet tau harusnya buat kaya. Nang opo sudah dicatat, yo tinggalan tinggalan mau. Kok pensiun ya opo? Makanin dok ya nih misalnya kurungan sama atahlil. At nah, punten. kayak tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang tidak punya tradisi tahlilan, monggo dengan punya cara mendoakan dengan cara sendiri gak harus melalui tahlilan nah, kalau kita yang suka tahlilan ya gak usah mengelokkan yang tidak tahlilan yang tidak suka tahlilan ya jangan mengenyek yang tahlilan, karena hidangan Allah itu macam-macam, hidangan Allah itu luas nggak cuma satu aliran tok jangan merasa paling benar kalau suka tahlilan ya silahkan dinikmati, itu hidangan dari Allah, silahkan dinikmati yang nggak suka tahlilan, ya, ya jangan, memang nggak suka ibarat ada hidangan sate, kalau sampean suka silahkan dinikmati, sate itu nikmat yang nggak suka, ya jangan, kamu darah tinggi maksa makan sate malam bebelak gitu loh, paham? Nah, misalnya, ndok ini di rumah, ndok jamaah tahlil terus sampean gawe jamaah tahlil, gote ketua uang, gote bendahara gote tiang, anggota tahu, gote kotor pentingnya, zaman mati jamaah tahlil gosok urip, zaman tompur sulai kiriman ganjaran, soal ikut tinggalan sampean. Misalnya, ndok ini ke rumah, ndok jamaah istri kosong, sampean guys, zaman istri kosong, zaman mati, zaman istri kosong istri korup, zaman tompur kiriman ganjaran, soal ikut tinggalan sampean. Bapak-bapak, misalnya, nggak lingkungan dia nih, ke rumah, ndok jamaah remiyo terus sampai yang bentuk jamaah remi bu jadi ketua bu sekretaris bu bendahara bu seksi perlengkapan tukang gelar kloso melu main kemarin gelar kloso terus turun ikut seksi perlengkapan sampai yang mati jamaah remi kok seorep zaman kuburan yo dikucut sampai malaikat jadi keplek keplek nung jadir kapek buang ikut jariah sampai yang munu makannya bapak-bapak ngapunten gitu sampean kok Kepo pingin main remi le iso ojo pak, le kena diempat ojo, aku pesen ojo. Tampil le zaman gak iso ngempet, yuk remio kak ya, bopo. Kayak tombo pengin, oleh tak, oleh. Wis kiai kiai ini ngarani gak oleh Anwar Zaidi ngarani, oleh kak bopo. Cara tes itu ojo ngajak Rewang. Tombo <tuh. tuh>. pengin kok, masih nang kucut kucutan dewe. Toto tahun DW, udon udah nono DW, mari nono rayuk rayuk nono DW. Entah bapak pengen kok, lekaman ngajak Rewang bahaya apa? Ba. Taman mati, Rewang saman terus noy. Iyo saman oleh kiriman terus, buku, tinggalan sampai ya. Ibu-ibu bareng misalnya kau pingin ngerasani uang, leisod tiempet ojo, bo. temen ojo. Tapi lekak net tiempet, yo siap bapak lah ngerasani monggo. syaratnya yo situ, ojo ngajak onco. Yes. Ya kuatir ya, kok neng kuatir gendeng yang lebuah kamar kuncian terkunci rug ngedepok kocok eh, sakatokmu soal yes, apa? -apa. Eh, sama yang ngajak kocok walaupun sudah ada perjanjian hitam di atas putih, ojo dikandak noong loyo, ojo dikandak noong loyo, bahaya. Manggane ni ngerasa nih u, ruangan awasin kudungan-kudungan nih ya. Ojo dianggap dosa cilik. ojo dianggap sepele. Ngerasa nih itu dosa gede, pokoknya dosa-dosa yang ketulis nang Al-Quran, Iku minal kabair termasuk dosa besar. Nah, ngerasa ketulis nang Al-Quran, dosa gede, iyo, bahkan nono keterangan, ngerasa nih Iku nungguh abot tinimbang zina, bang, beg, temboloh. Hmm, jeng, kono sebenang, aduh, anehku, jadi, kita antum itu menunggu, iki naik katajelas bahaya ya. Lah nek ku prinsip balik <laughs> <ketosushi> Ngene, Bro. Masalah. zina dosa Tapi taubatan diterima karo Allah, urusan selesai, beres santai ceritanya Mateni wong dosa tapi sekali sampe tau, nasuhat, nasuha, temenanan, diterima karo Allah Allah. beres urusan selesai, entek ceritanya, neng rasa gak nyusul. Tuh, lu wange repot. Contoh yo, anak Wong rasa aku. Iya, gua, abang tunggak ya. apa, dua inisiatif siatiku, gua abang Eh, mbak, kudung hijau, Anwar jadi gulungin, neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng Aku lagi kamar dodi, kira ini Dewi, akhirnya aku Ngapa ngid? Ku weton, nabok, aku uang. aku ngerasa ni uang. Topet Allah stok luwak loh. Tim stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, stok, Esang, saka apa, Mbak? Biasa. ada cilik melu munggah kok. Mung donga ya. Bapakne enggak tanggung jawab. Mung kon keterno wong. Ngene iki male ganggu konsentrasiku. Munggah mana? Om perubahan generasi swanawan anak. Dilanjut betul nih. Mustobat nang Allah berarti seratus persen. Terus moron nang aku jaluk suburoh tak suburoh. Siapa Mbak, biasa. Aku dia ngomong ngurus biasa eh, saja aku ngomong terkenal. Biasa. Hei Berarti wes seratus persen. Tobat nang Allah wes. Jaluk suburoh yang dirasain wes. Seratus persen. Apakah urusannya selesai beres? Belum. Lalu kok belum? Eh eh eh. Kudung hijau, seng tidak nasan nasan. Iku so mandek ya Iya kudung hijau, iku mandek. Lain kudung hijau terus. Ilaik kudung abang yang oleh tuh so modal ide kuat ini akhirnya kudung abang ngorong nang kudung hijau. Mbak, aku ingin nani maring ngerasani sampean. Eh, mari mbak, maring ngerasanian kerjaan. Mbak sampean. Iya terus Aku pesen. Mbak, yojo tiomong no sapa-sapa Aku stopat nang Allah. Aku maring jalan seburo nang wonge. Temen, mbak yojo tiomong no sapa-sapa Jadi kudung hijau. Insya Allah. Lah <laughs> la, insyaallah wong perumahan kene iki lho insyaallah temen tagak. Lah kodho ngijo duwe kanca akrab Eh Mbak, ana kabar sih anyar, Mbak. Mas sama, gak ngerti. Apa sih dia ya, penasaran wong temen temen tak omongi apa aja dikandakno wong lho ya, percaya sampean ngin, ngin, ngin, ngin, ngin, ngin, ngin. cuma ngene ya. akrab kuning. Lo sak perumahan lo ngono kafe ngono, iki meneng do akhirat ayo ngelompok dosa Maka nih. Mangkane hati-hati, yang tukang-tukang terasa nih. Guys, nggak saiki. Uang iku, pokoknya yang bengok iis kame lurun kita Uang, iya ijo iyo. Uang le ahli berjuang. Iku walaupun lo mati tapi hati-kati Koyo koyo, urip lakoni perjuangan itu oleh gajaran terus. Nah, berjuang itu saisoi, eh. gak sak gak sakarapel noyo, saisoi. Ojo eh, maksom maksom awak, kusi awak, enggak maksom maksom. La yu kalifut Allahu nafsan illa. Saisoi, isomu eh, iso opo sing manfaat lakonono. no no. Yes. Saisoi, isoi eh, opo yang penting manfaat lakonono. Bapak Mas lewat zaman isoh ngaji tadiyogi ayi, tapi lagi iso ngaji tolong ojo tadiyogi ayi bingung nunggul. No, no menggak tau mondok gak ngerti nahwu sorof usul fikih mantek balakuna dadi kiai bingung wong gak kudu dadi kiai sampeyan sampean ngrewangi kiai wis padha wae manjahaza faqat khaza sapa wonge bandani wong sing budal perang masih wong iku gak melu budal perang oleh ganjaran podo karo ganjaran sing budal perang padha wae gak melu perang soalnya watuk ngekel gak nek dipet Sopo uangin nyangon i uang sih budal perang. Masih ada nih kami lu budal perang oleh ganjaran. Bodo karo ganjaran sih budal perang. Sopo uangin nyangon i Kiai. Gak keplok gak penting. Yo muno budal, nuno. Nuki aini gua yaku tuh ishomo sokita pohon neng. Yo Fatul Kore, Fatul Moin, Fatul Barik, Fatul Wahab. Dua guru, dua Kiai, dua guru, dua Kiai terus sambung tekan kan kanjeng Nabi. Nah, ini gak pada kayak yang ini kita ambil fatul wah, fatul whatsapp, road facebook, ifayatul instagram, hidayatul twitter, guru besarnya, sheikh, bukit, rodyong, wah, wanhu, <tik> zaman naik somu langmu lango, naik somu langiyo, somu langiyo, somu langiyo akan arek arek, mulang kap sed pronong, mengotot Mu kepingin mulang, kok plakap ke murid. Pak Guru ki ngomong apa gak totok mikir sampai nasem belok pul pul pul. ya sangat mulang sama bantu uang mulang, biayai uang mulang, bandani uang mulang, doaeh, eh mas-mas masing suara enak agak no, lek suaramu enak, ikut bagianmu, lek suaramu gak enak, iyo cobaan, merusak kuping, musuaron jebrak ikut janji nang masjid mesti royuan mik mik jadi iki otot-totan sampai molor. Suara jebrak iki aja Tugasmu yo ya, ngresiki telek Ngisi kolah nyapu padha ae. Azan sing suarane enak. Ngono lho. Nah, Hoi. contoh. Engko ae guring-guring. Gorong wayahe ditokno kok. Eh. Halo. Halo. Halo. Eko tugasmu. gak usah maksa isu kamu apa sing manfaat? ibu-ibu tugas utamamu apa? jihad utamamu apa? jadi istri yang solehah buat suami jadi ibu yang sempurna buat anak-anakmu kaya wingi tak terang soalnya sekarang banyak wanita yang hanya mampu jadi satu ibu saja Padahal harusnya wanita itu mampu jadi tiga ibu secara terpadu, ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ini yang bisa cuma wanita, laki-laki nggak bisa. Ibu kandung wanita mampu. Sembilan bulan lebih, tambah suwe, tambah gede, tambah apa, tambah apa, tambah apa, nggak kena di seleno. Ini coba kena di seleno. tepat repot masak seleno di sini. Mari masak centel, no meneng. Wanita mampu. Laki-laki nggak -laki mungkin mampu coba latihan ngeteng-metengan. Bes klepo tau apa, no talek no wetengmu. Ojo dicopot nandai lapuan nggak kira kuat Ibu susu wanita mampu. How ini dua tahun me mementili me me mengempengi gitu. anaknya, masya allah. Bapak-bapak nggak -bapak mampu soalnya kame tuh masih disedot gas desel, lo tetep gak metu Seratus nah, aku tahu tak kop kok kok kok seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus apa seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus 2 seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus lima ratus, kareng pengen, yuk, karo sanggup kalkulator lah, serut-serut, serut-serut, serut-serut, serut, pitong ratus, lagi-lagi anaknya sampai kuliah ganti sampai, biro ganjaran, nah, itu uang wedok, stres ikut seneng, yuk kang, sebagai bapak ayo aman loh. Ibu guru, ibu guru, wanita mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya telaten. Bapak-bapak kagak -bapak mungkin mampu. Wang itu itu anak nangis rewel, telaten. Ibu-ibu cep cep cep cep sayang, mm -mm. ambil di buka-bukaan. Anak mama sakit mm -mm. cep cep cep cep sayang. Mm -mm. Ayo Ayang lanang lah, anak nangis rewel, nangis sok oh, terus. Kagak menang, tak banting si sanggung. <guluh> gak bisa. Maka ibu-ibu harus bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas, pasti anak hebat dan berkualitas. Hmm. Itu tugas utamamu di situ. Nggih? Ya wis. Lah saiki nomor loro. sambil lek pengin mati-mati resepnya dua anak sing apik-apik. Kanjeng Nabi dawuh khairun nas man tala ummuhu wa amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa amaluhu. Eh, gak ngerti yang wes. <tuk tangan> Uang sing paling api ibu sing umurit tau bahwa amale wapi. Uang sing paling elek umurit tau bahwa amale obele. Nah kalo zaman mesti target pengen doa umur amale api. Gini apa nggih? Eh kape sing ngarau tak doang no doa umur. Zaman pengen doa umur betul? Umpan mo keturutan temen no rencana sampean piro. Kurang Kurang. Kalau ngatus Eh, ngatus. Pasir piro pasir piro pasir. Halo? Kate lapo ae Kedawan yang malah bengo. Gak apa-apa, gak apa-apa. lek pengen umur 500 700 iso, donya gurung kiamat. Cara opo? Saman dadi orang api, dua anak sing ngapi apik Jare kancing Nabi, Uang sing ngapi iku sing ahli ibadah. Sopo iku? Wong sing paling dowo umure wong sing ahli ibadah. Sopo ibu, ahli ibadah duwe anak ron ahli ibadah. Wong wis mati. Gak iso salat. Tapi tau terus oleh kiriman ganjaran sholat, soale sholatnya diterusno anak turune, paham? Paham? Gak isok poso wisana, jadi nembong nabis mati. Tapi terus oleh kiriman ganjaran poso, tekondi poso nya diterusno karo anak turune. Besi isok mau cokur an, wis mati. Yuk. Tapi terus oleh kiriman ganjaran mau Qur'an an. Padahal gak tahu mau Qur'an, an, wis mati. Tapi oleh ganjaran mau Qur'an an terus. Mereka mau cunuk, quran cunegur anak butune, masya Allah, dua anak nengapin, sah pun, mangkane meni, nengakhirat mangake uang tua tua sing kaget, ditonton malaikat di ganjaran, padahal diene rumongso gak tau amal, akhirnya takon neng malaikat, eh malaikat malaikat, hehe, kat kat malaikat kat, iku ganjaran iya siapa malaikat, kono ganjaran haji, ganjaran sampaian mbak, nah aku gak tau haji anjan zaman nggak tahu haji tapi anak sampean onok sih haji jadi sama oleh ganjaran haji alhamdulillah sahwin takon mana? malaikat malaikat heh kat kat malaikat kat, iku ganjaran siapa malaikat ponok? ganjaran mau cocor sak mau pakai? Hey, ganjaran sampean mas? aku lo kayak siapa mau cocor an? aku make kulhuile iku Loh kok iso oleh ganjaran mau cukuran sama nua Iya mas, sambil nih saman kayak iso mau cukuran tapi anak sampean hafal Qur'an Iko loh anak sampean siung saman pondok nonggo anwar jahit. Iko hafal ya Qur'an, jadi sampean oleh ganjaran. Masya Allah jadi ono uang kayak iso mau cukuran tapi oleh ganjaran, hmm. ya ganjaran ya Quran Ya Allah kilik kamu perumahan kek nih yo kahon no? Tonton mana disitu nih ganjaran. yo waket. Kakak hey, malaikat-kak teh. malaikat ini ganjaran ini semua malaikat Kono ada ganjaran sholat tahajud saya mau ngakai ganjaran sampeyan so. aku gak tau tahajud Ajin aku nge-bengi yang lelelir tapi ngoyot Cari malaikat yo ngono bengi kelakuanmu ya makanya buku catatan amalmu bagian bengi catatanimu peace of the juru nih. ngoyang ngoyot eh angin zaman gak tau tahajud ya tapi anak sampean ahli qiyamun lel anak sampean tahajud terus Masya Allah ya lumayan Nguya-nguya nek ganjaran tahajud. Anak nek apik. Takon meneh. He, malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lah, dosa-dosa ku nanti malaikat? Nguyu sater lek dosane akeh. Jare malaikat, dosamu wis entek. Lho, kok iso entek? Anak-anakmu sergap istighfar njaluk ngapura ning dosa-dosa mu. Alhamdulillah, ana wong nang sampai kentean dosa. Ya sawoneng ketemu konci cerita, aku saya gikan Ya Konci penasaran, yo bu cerita nih kentekan?" ya yo bu arah arah ibu saya ngersi ini. Masya allah tuh anak nang api, tapi tuh anak nawakal ke arah ibu. Yo yo kemeng, kemeng, malaikat malaikat, heh, katkat malaikat deh ibu tuso ibu sawo malaikat pono tuso mendem ibu enggak dosa kamu dosa-sapa aku lo gak tau mendem yang anjian awakmu gak tau mendem tapi anakmu koma, anggar bengi eee Angger bengi eee eh malaikat malaikat lho itu dosa-sapa malaikat seorang gede nih aku dosa nyolong pete dosa <tusuk> kamu <tusuk tusuk tusuk> jangan aku lo sumpah gak tau nyolong pete anjian awakmu gak tau nyolong pete tapi anakmu udah garangan masya Allah lho terus menungku aku yang lo dosa malaikat yo iya omong itu anakmu berarti aku lagi yo ya, ya. lalu orang malaikat, itu ya, dimpet masya Allah, jadi apa yang penting dua anak nakal itu ada karo ingon-ingon musuh Anjane ini ngeramut anak nakal itu enak ngeramut pedus nakal tidak penting sampai dua nakal kok males ngeramut gampang seperti orang yang cak, gelem pedus saja tapi pedusnya nuwakal, no seperti gak apa-apa tak ramutnya, no. didol yo ya payu jadi dua digorok ya tonggok-tonggok seneng Nah, ini anak-anak kalah. Kayak nonggong, sok bok, Wong nyawang ibu dunyi set motor. yo gak payung. Titu turi bantah. Dikon mingkat, gak berangkat. Di gua, balik boleh. Dijarnurip, isi-isi sini wong tua. Katanya dipateni, doso. Katanya dipendem, area iseng, lorok. Bos katung metu, katanya dilepuk, namanya yang kasut. Dengan, eh, tak tunggu. Noh, kapres yang rawa uji, anak yang Ayo dijawab, teman paling endi? anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter. Paling Hah? Ayo oh, bener yo pinter. Yo pinter yo bener. Iso sih anak ngono Tapi bapaknya gak koyo sampean ngono modele. Nah. Ya wis gak apa-apa kepinginan. le iso pancene ngono. Duwe anak itu yo pinter yo bener yo bener yo. Pinter. So, like, pinter tok gak bener, malah keblinger Ayo tak takoni dijawab ngerusak tatanan sembuh barangnya uang goblok tawang pinter, uang <tipan> pinter enggak nggak bener. Sengentek noda duit negara jatah rakyat uang goblok tawang pinter, uang pinter. Seng goblok kepingin tapi nggak harus carane. saya nguripin bingung nawa Akeh, uang goblok tawang pinter, uang pinter, uang goblok ini nggak insa bingung nawa Akeh, Dia nabis bingungi karena PDW. lah anakmu cek pinter sekolah no halo lek pengen anakmu pinter sekolah no aku kerungu kerungu kok uang pinter pinter ki roto rotot kok tau sekolah lek pengen anakmu pinter ngaji kondok no saya ngerti kok kiai kiai yang pinter ngaji guh tahu pondok enggak lek bener toh gak pinter yuk gue no uang bener tapi gak pinter guyo no uang oh no tak oh no Bahwa bener tapi gak pinter mungkin sepeda motor gak belum lapor polisi Rus bejaman motor hilang, alhamdulillah. Kon saya kaget, ya cak, cuman kyo boze, Sepeda motor hilang kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih, mau oh, biasanya yang hobi hobi tak tumpahi lo gak hilang. Liki hilangnya kok waya gak tak tumpahi. Coba hilangnya pas tak tumpahi, aku lakukan tuhilang sisan. Ini karena ya bener karena tapi gawu bloke pol-polan. Nah, sama lah pengen dua anak api, aku pesen. <SILENCIO> iku orang wakil, gak lu nyumbang dong, kan dekku lapo, kamu lu cerewet. Iu lo, kelompok wakil. Larang <SILENCIO> nah, lah <SILENCIO> pengen murah yang udah ngarek iku a dilanjut Dilanjut betoni. Eh, aku pesen, sama lah pengen dua pengen dua anak api, tolong ojo ngelokno wong. Sak nakal-nakale ojo wong nakal opo, ojo dijawab jujur, gak jujur tak tinggal mulai. saeling sampeyan ae. Urip sampeyan sampai saiki, saeling sampeyan. Sampeyan wis, sa sambe sa sa wis tahu alok wong ping Saking ake kan anak nakal nakal iki ana crita, sampean ngerti kabeh aku yakin sama ngerti. Nabi ku akeh, jumlahe nabi ku 140.000. 124.000. Sing diangkat dari rasul telulas Yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Iki ono sing kudu dieling-eling bahkan disebut bintina, gak oleh lali loro. Siji, nabi kita piambak Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam Nomor loro Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini lali. Pendina nyebut minimal penglima. sampai solawatnya diarani solawat Ibrahim Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina <tuh> ya Ibrahim kata, Ayo terus na nang ganti Sulaiman ceketul larang sogene. larang sogene. Kalau masalahnya sih sayyidina Muhammad, kalau ada sayyidina Muhammad, kalau masalahnya tangga Sulaiman, walau alis sih tidak Sulaiman, yo cek ketularan sokai kau lah. Kudowa ikut kepengen rontok ganteng, kepengen kita ganteng terus diganti Nabi Yusuf kau lah, walau alis sih Yusuf kau lah. Kutu Ibrahim, eh, gak cuma Wong retok, sini dikongenilengileng Nabi Ibrahim, Wong mati loh dikongenilengileng Nabi Ibrahim. Ini kau dapat apa? Kau ditaklukin sama nrongokno. Sama dong, anak gue sih, Allah pangeran gulo, Nek tau pak, wong vitalgen loh. Nabi Muhammad, nabi gulo, eh Ka'bah, kebla gulo, wong, Mok, menjang, Donyos, Sedulur gulo, nabi Ibrahim, Persasad Bapak gulo. Sampaian kon, Nate ditalken. Oke oh, kapan-kapan sama ditani, dilungkas kata Ayu. kapan-kapan sama nek wayah yang ditalken lah, ono Ibrahim, Ibrahim. Ate, karena Ibrahim ya, yo, sama metua mana di lu, den, Ibrahim ke Ibrahim itu yang mau dineleng itu sepaman Iki, apa Nabi Ibrahim kok koyok-koyok dari lakon hanya Nabi Ibrahim itu seceh kalau Nabi-Nabi lian. Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Ambiya bapak ekor Nabi keturunannya Nabi Ibrahim apa api. -api. sudah so, Nabi, Nabi Nabi Ibrahim keturunannya Nabi Ibrahim apa api keturunan. beda karo Nabi No. Lalu Nabi Nabi itu Nabi yang hebat masuk kelompok Ulul Azmi terkenal sabar, enggak sabar apa? opo berjuang wolong atus tahun ini oleh jamaah wolong puluh tok Ustad sing telaten Aku ceramah misalnya sing kau wong wolong puluh nih paling yo tak tinggal ngelewes sih, yoga yoga sih, cuman yo yo yo terlaten. Nego wolong puluh wolong antus tahun dakwah oleh pengikut di ulung puluh gak sabar ya Allah di di fitnah di gendeng no. tetap sabar gak menguang liatak yang musuhi bojone dewe musuhi nang nabi-nabi no. tetap sabar nabi-nabi no. makanya diarani masuk kelompok ulul azmi yang mempunyai keteguhan luar biasa uh, fitnah dari dalam, fitnah dari luar serangan luar, serangan dalam Sabar Nabi Nuh, tapi akhirnya umat itu yang like bodoh, menemen, keperucut, mangkel, nang umat yang nakal, dungo ele. Robbina tadarroohadil arziminal kafirina dayyara. Innaka intadarhum lam yadu. illa fajiran kafara. Ya Allah jangan biarkan hidup di dunia ini seorang pun satu orang pun yang menentangmu ya Allah jangan kau biarkan hidup karena jika engkau biarkan hidup satu orang saja yang menentangmu dia akan punya anak, dia akan punya anak, dia akan punya anak dan anak-anak keturunannya ini pun akan lahir besar kemudian menentangmu binasakan mereka semua ya Allah matikan mereka semua ya Allah dengan Nabi Nuh dituruti di Allah kita kanau banjir internasional, gak cuma Bujanggoro doh. Kalau aku liat ngomong banjir pikiranmu mesti Bujanggoro. Padahal sekarang Bujanggoro lu gak tau banjir. Jakarta sing kelem, mesti Purwokerto kelem, Bujanggoro aman. Nda seingat ngene lumpur gak karo karuan ini. Bujanggoro gak ono mobil nguno, kebien gonyaknyaan banjir. Iki meno, ngewingi nang waki yang uno. Kapan ono? Iki di Bujanggoro, Iki di Bujanggoro. Ngapun ten, ini banjir skala internasional, boulder sak do nyok kelam, ngotening, ngotening, masya Allah, anaena binu senjengekan an, tidak numpak perahu i gak kelam, mati gak makhluk. sing selamat orif. kari wong sing numpak perahu Nabi binu, jadi kulo sama ternyata keturunan ini uang sing numpak perahu nea binu, sama ini kayak bolok ape diurut aku sampai sama ya dolor. Iya, keturunan nih, bang. Senu pak perahu nih, nabi nih. Senggalela, pasti paten nih, kafe. Biar lu setahun nopo mutiandre. Iya, bang. Senakal nakal nih, kafe. Rosin mati kafe. Alhamdulillah, saya kau kau nak mane. Coba, saya kau nak mane. Perumahan keneen, tek nih, kafe. Iya, tek nih. Aku kafe, usian korok. Ya Allah, lu, ih gileh. Karena-karena nabi nih, nih, aku tau. Ketinggal ke ruang nakal, dungak nih elek, akhirnya dicopo anak enam bakal sen seni kanan. Wah ya banjir di tidak numpak perahu bapak ika kelam. Kan an, iki kate banjir, ayo melu bapak nubak perahu yona, malas. Kan banjir toko, menek hubungan nih omar. Seng lian nih us nubak perahu, seng iman iman nih ditutno ditop anak bino. Kan an, omah iki kate kelam nak, ayo melu bapak nubak perahu nak yo, malas omah oh, kelem yawis aku menek gunung weh jadi kanan ini modelnya kayak gaya kayak anaknya kayak gini menek gunung temen banjir tambah gede tambah gede tambah gede tambah gede ditutuh sampai Nabi itu jenis anak kanan ayo melunuh Pak Prabah Bapak iki gunung katanya kelem kelem yawis aku menek wit yang paling dukur itu weh kelem menek wit yang paling dukur Banjir toko tambah gede, tambah gede, tambah gede. ditutno karo nabi no. Jenengi Ana, ya, ya Allah, dirayu sampai Nabino kan? Terus setelah nak, awak mau gak kelam nurut nang bapak gak mau puna. Sing penting meluam Pak perahu bapak yuk nayo. Iki rencana nih Nabino. Kalau wis kelam numpak perahu dituturi halon halon. Rencana nengunu gino gino. Gunu gue jawabannya, malas no. Iki katet kelem neng. Kelam ya wis Pas ngomong gue ke ponteng banjir, oeh mati lemah tini kanan ini aku ngarepi Nabi Nuh no, jadi Nabi Nuh no ini aku perso proses kanan. bayang no Pak bapak meruh anak mati keadaan elek ben. Nabi Nuh no nangis suwadih susah mulai saat itu mulai peristiwa itu Nabi Nuh no enggak pernah dinklu saking malu sama Allah isin Nabi Sya Allah padahal ngelakoni salah sepisan isin Nabi Sya Allah Begitu karena Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini udah goda umatnya, entek-entekan, berselingkah cerita sampai diobong. Kalau umatnya sedikit pun gak ada rasa benci, keping mangkel babar bisa enggak? diobong malah dong, no anak Rabbih Ya Allah gusti tiang tiang seng derek gula niku gusti. Tapi tiang-tiang sih buatan derek gulo, gulo pasrah jenengan, ya no posaine, mau jenengan nyepuroan kok, gila di teras nolak, gajenengan sepuro ma won, halus, Nabi Ibrahim, buatan kok, ya Allah Gusti, tiang-tiang sih derek gulo nih gue bolong gulo, gulo sih buatan derek gulo, jenengan sepuro, kak hono, sih buatan derek gulo nih gue, ya no posaine, mau jenengan nyepuroan, alus, sece, kok ya, kalo ngomong ya ngomong nanggung lanang ini, tak, dulu dwe, nonggong, barang tai lo, ya pantas-pantas tai. Jadi dikei, nah no, gitu, roto gak lego. apa lagi dengan orang itu harus mengharapkan manusia cak, so, aku yakin no. aku mengerti sama ketbiyan nang aku lu masih aku gak ngomong sama dia, nge ngerti. eh, gue paham gue enggak modelmu kayak gak tahu halo eh. Dan Nabi Ibrahim itu nanti geting nang orang nakal malah dong anu api, makanya anaknya api-api itu karena Nabi Nuh Kena coba anak nakal. Saya kayak aku takon, butuh dijawab, degat dijawab, langsung tak tungani mulai. Dijawab gak? zaman misalnya dua sepeda motor, anjal, seek tas tuku, seek tas ditumpahi sepisan tok, cuman dua nang pasar. Mari ngono dicolok, maling, ikut malingnya cuman tunga nong mukung gue disupurogusi Allah, muka mukung mukung kewalat ya itu karena anakmu megel no guru ngetek no sepidol akan naik dituturi bujukan kau yara iku di eh, terus nama ini terus nama-nama setengah rola sih nah, iya iya lah terusnya nih iya uh. Uh, uh apa sing kula sampean kok gak oleh mangkel nang wong nakal, gak oleh ndongakno elek. Sale kabeh sing ngatur Gusti. Rezekine Allah nang menungsa iku macam-macam. Ana rejeki rupa sehat. Rene ana to? Aem mbuh gak dirungokno kok. Ana rejeki rupa donya, ana rejeki rupa pitutuh hidayah. Ana rejeki rupa kesehatan. Wong iku lek dikae rejeki rupa kesehatan, dadi wong kuat. Tak tigoang kuat masih gak kelamben kodanan terus mendeles oleh rezeki sehat kok? Nek eh, uang neka oleh rezeki sehat ojo kok kodanan? Mm, mm, mm, gak sampai kodanan kangenan titik mengi kegermisan nuno nik nik nik masyot itu pak no mobil mewah berac neka oleh rezeki sehat yang menggeriken Paham, paham, naik oleh rezeki sehat, gak ditumpak, no, goyang, goyang, be, be, be. Oh, no rezeki rupa pendutunya. Uang itu naik oleh rezeki, ngapunten, naik oleh rezeki pendutunya, ganti uang suki. Lek oleh rezeki pendutunya, ganti uang lara. Waktu mau, lek oleh rezeki sehat, ganti uang kuat, lek oleh rezeki sehat, ganti uang kering. Uang nek oleh rezeki do nyok, tadi uang sok ke, oleh rezeki do nyok, tadi uang melarat, ikut rezeki pun lo do nek oleh rezeki do nyok, tadi uang sok ke, dagangnya tau wapak, tau wapak, inceran, mau dong, mau inceran, masih balap balik dipuju, uang gak ganteng do nyok ni, balap balik, diutangi uang gak nyok, diutangi uang gak nyok, diutangi uang gak nyok, tapi gak tau ganteng do nyok ancam oleh rezeki bondotonyo kau musim rendeng musim rendeng seumur masih di desel pirai gak rontek sumbere naik sama kan ketigo halo uang neka oleh rezeki bondotonyo dari uang melarat nyambut gayo keliru atau es laget mati udan tawuras ya allah kulaan yo ya kelarangan kulaan ini kelarangan Ngedol keliru kemurahan. Ya Allah akhirnya toko-ne muda sepi, muda sepi, muda sepi, muda sepi. Kau nak uang moral? Enak uang moral sih dingin saat toko-toko netingan. Oh nak no, rezeki rupa hidayah rupa itu tuh. Uang ne oleh rezeki itu tuh. Tadi uang apa? gak oleh rezeki itu tuh. Tadi nakal. Ne oleh rezeki itu tuh. Tadi uang apa? Tadi uang api. Gela ih koyo poka ruang, tetep api ayatin. Le kaulah rezeki pintu tuh, jadi uang nakal. masih maip pet karo masjid, cok karo masjid. Yuk gak tau sholat jamaah nang masjid. Nanti nih kaulah rezeki hidayah. Penggabian yang ngitung ih jamaah. Wah yang jamaah nang masjid. Ini cara didoli jajan lumayan. pikirannya ki kirane tuh Ini ki uangnya tekok, uangnya lagi aku takon Sampean lek warohuang gak oleh rezeki kesehatan yang uloroloron telung dina pisan nyontek telung dina pisan nyontek pokoknya rentem sampai melakukan saya yang saya sama lek warohuang onoiku geting tak sahkan jawaban tak sayang mangkel tak bener soalnya angin mengiku gak oleh rezeki kesehatan terus sampean peroh ono uang gak oleh rezeki bondotonyo melawarat uang gelek sandang pangan dilo kangelan sampai utang-utang rete sampean mangkel tak bau bener. Terus ono uang gulung oleh rezeki hidayah, gulung oleh rezeki pitudo, nawakal, masalah gak kober ono pelem tuwo, ngewet pelem diliwati ini rontok abisak gelangsing gelangsinge, bawa aja ngurak ono uang lah. Tukang rusuh nanggone kampung samaan merohono arek no bakal gorong oleh rezeki hidayah no bakal merusui kampung sampeyan saken tamangkel ya iya ya iku senggarakna anakmu -anak, kaya iku tadinya mesti ini sampeyan saken ya Allah saken gorong oleh rezeki hidayah paham betul? paham betul? ya Allah Cek. Lha kula santek maksud berjuang sak isoe. Saman dzikir orang isoe. Ana dzikir nanti ae melu. Ana istighosa melu. Ga ngerti artinya Ga opo-opo. Wong kadang-kadang ga ngerti. Kon menengok kira rahasia ya asline. Mangkane ga opo-opo dzikir ngerti ga opo-opo melu hai. Aku sakjane seneng dzikir tapi ga ngerti artinya Ga sampeyan antok, sing ga ngerti. Sing mimpin lho kadang-kadang ga ngerti. Yo gayane kalungan sorban mek gope Kadang-kadang ga ngerti. Duh. Kak, apa, apa yang penting sama yakin mantep lagi kuapi, Lakonono. Dekir ibu nyebut, nyebut. Eh, uang yang gue lagi like gelem nyebut. Mas yo, ngerti ini. Oh, apa yang disebutin gue lanteko. Aku lagi like, contoh gampang-gampangan. Misalnya sama nang restoran yo. Ya. Terus ditui daftar menu sampai pelayan. Sedia makanan, gini gini gini. Sedia minuman, gini gini. Terus ono jenis minuman yang sama nggak ngerti. Es meko mendung. Sama ini me, nggak ngerti. Kyo ya es meko mendung. Nggak ngerti, sama ayo zikiro nyebuto iku nang pelayannya mas es mendung ente nono limang menit gua barangnya lakpekoh padahal zaman gak ngerti dikong pikir podoh zaman dikir nyebut asma Allah walaupun zaman gak ngerti artinya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya kudus ya salam ya mu'min ya muhaimin gak ngerti arti nih apa-apa demi Allah kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan terus akan diberikan Allah kepada dirimu paham? ikut zikir, zikiriku sebutan sebutan itu jangan dianggap sepele jangan dianggap remeh. sesuatu yang tadinya nggak punya kekuatan begitu dikasih sebutan dia punya kekuatan yang sangat dahsyat. dahsyat, dahsyat no Masuk, punya kekuatan yang sangat dahsyat. bencong jenis. dahsyat. Yo. Contoh ya, kertas, ya ndak punya nilai, nggak punya kekuatan. Ya nilai ini cuma kertas biasa. Kertas yo, bahasa Inggrisnya the, the, the, the Iku kan menengok aku, bujuk ibang tua-tua ngilau. Ike, nilainya ngobrol -nilai sih paling karo ibu-ibu ya tiga bungkus berambang, tiga bungkus lombok. Karena gila cilik -cili, kayak buntut di layangan, kayak keloyopan, kayak perahu-perahuan. Tapi ketika kertas itu didesain, terus tiga sebutan, seratus ribu rupiah. Hmm, kekuatannya dahsyat. Uangnya canda yang gak malah oblos, nyoblos oblos. Longgen dong, dongke. Contohnya kekuatannya kertas yang anda sebutanek. Anda mau ngitung cerawan? Ada kata kata kata kata kata kata iso, geturan, malek, iso, nerus, ya, jujur, enten, bantin, yang bareng ditempeli kertas dengan anak sebutan yang mangsa gebok bisa malah sepi gak suaranya halo mana contoh kalau sebutan dikir itu kekuatannya hebat kain, gombal itu gombal itu kekuatan, klip-klip-klip-klip-klip ya semua ini lah gombal gak ada kekuatan tapi coba gombal itu pajangan dengan terus kayak orang sebutan hadirilah pengajian umum bersama Mbos bersama Mbos Loh, Iku kerk kain, kain. Iso malah dua kekuatan langsung mudang. Nah, karno wong sok miniare. Padahal kain loh Iku. Dongking aneh juga I suku tan Iku. <tuk> Ambek dipasangi fotone fotone sapa, Di pasangi fotone sapa, no. Fotone wong Iku. Loh, Iku kain. Iso malah dua kekuatan. Soalnya wong sok suku paham betul paham betul Iku sebutan hebat tak kayak contoh mana misalnya warga perumahan apa gimana nih taman pondok jati eh warga perumahan taman pondok jati ini nggak no ada wali songo rombongan numpak bis ya mesti masuk numpak geledekan <laughs> ini igu kateng bantah hari itu makanya tak bisa <laughs> pas tuh Lamongan Sunan Drajat Rono, modon toko bis kerutuk kerutuk Nah aku pas dok Rono, cuma uang kini gak orang aku, tapi yang aku nete. Begitu modon toko aku nete. Ini kok nontok modele, koyok perumahan taman pondok jati. Nontok buruk buruk el. Kok kok koyok perumahan taman pondok jati? Aku nyebut, waret uang itu Pak kerutuk kerutuk kerutuk melakukum Rono. Aku tuh komburin nyebut. Taman, taman pondok jati. Ini uang sapi, silih nolai kafe. Mm. Aku gak perlu menguntiri, guru nih. Sisi-sisi saking dahsyatnya kekuatan, dikirlek menyebut taman pondok jati. Nolai kafe, red karena ada keterkaitan dengan taman pondok jati. Paham, paham. Padahal jeningnya duduk duduk taman pondok jati. Yono sing sumiati, yono sing sulastri, <tuh> yono sing sumarmi, yono suprapto, yono jono. No. Tapi ketika aku nyebut Taman Pondok Jatim noleh kape karena merasa ada hubungan. Sama ketika sampean berpikir zaman menyebut Allah Allah malaikat sah langit noleh nang sampean merhati sampean Paham nggak kau yeah. no. Iki ilmu larang nih gila seline. Ojo bolok kata omongi. <tik> larang no, pantas lokal ambil internasional yo cecep. Halo. Halo, di terusana uang yang mesti sambung karena apa yang di apa opus yang disebut. Mas, ati ini masih gula. Misalnya lagi kok nyebut warung, warung, warung, warung. Kau mari teko ini mesti tutup warung, warung, warung, warung. Sambung kok. Ibu dua kolak dilempot di, di semen dokol kasen. Cakiat ini taman kok nyebut kolak, kolak, kolak. mari ngajin cucu kolakas mesti. Atiku lu lagi kok ngomong duit duit duit berkat berkat berkat ya oleh ngomong nyambung karo rokok diri kiri opo maneh hatimu kok gelem Allah Allah Allah Allah jangan biarkan selain Allah memasuki ruang hatimu penuhi ruang hatimu dengan Allah Allah Allah Allah, seluruh aktivitas hidupmu akan dibimbing oleh Allah karena hatimu penuh dengan Allah sangkingan ya, amin napani umayang ngaji, orang ilang kusya Allah malah bayang nasi ceramah aku lo ngerti gini, gini kak ilang kusya Allah malah bayang, dan seneng ya, tiba jani wongiku hmm. <tos> bayangan kak tepak bayangan kak tepak Kasat di promosiin mau selaris sok. <SILENCIO> lu saking aneh ngapunten ngapunten, gini. Wong kini gini, ya opo yo. Ya. <SILENCIO> lu milih barangnya Allah timbangannya gusni Allah. Wong kini gini lu milih rezeki nih Allah timbangannya gusni Allah. Bukti nih, lek dikai rezeki wake dolali nang gusni ngaku ngaku kagaku yang gak ngaku tak antemim. Contoh, misalnya zaman duit toko karis untuk sampai antri antri pas waya ngelayani pembeli ono ada nasar toko masjid Allah <tuh> makasih <tuh> <tuh> mesti hati nih mau enak suara nih, mesti <tuh> kira kang ini nggak laris kok. Ayo jujur, tepat rame-rame nih toko, mono azan nasar. Jujur, jujur, pele masjid apa pele toko? Lambemu tak antemi Ayo, kokon jujur kok? Sholat jamaah tanggatoli. Ayo pele Ganjaran tak duit? Yeah. Hmm. Mangane sepurane? Bang perumahan taman Pondok tuwek tuwek tapi kelakuannya kalo arek ada Cili. Loh. Maksudnya apa? Luwe milih barang di Bang Wong. Ada Cili, uh, luwe milih barang di Bang Wong. Nyata nih, misalnya warna-warna Cili, umur telung tahun dapat tahun. Wuro Wong wedok, oh, Mayu, permen. Ini arek lanang Celi, umur telung tahun mau milih yang antum, tapi permen. Permen, tapi ini arek umur seketahun. Milih permen, tapi milih yang antum cewerdas Yang milih saya ngantum Mengerjakannya larangan saya ngantum Rasa nih Ini langsung ngantum Ini sampai yang permen Kami milih saya ngantum Yowes pada menengih Loh paham apa komputernya ngomongin gue Sampai yang ini kami milih saya ngantum Tapi milih permen Ayo contoh situ enggak Setuju dijawab Bapak-bapak, Mas-mas laman pilih apem sik salah anak mau ngomong apem kok sensitif banget ayo bapak mas, laman pilih apem, tak mbak seri yang pinter gak ya, apem, pilih ayo, apa pilih apem mbak seri mere nih, mere nih, mere nih. Sampai yang naik pele apem, sampai yang ni loh, dua apa, nggak piro angka, is apem, akai, apem ya. tapi lek like, sampan pele, Mbak Sri, Mbak Sri, saya tua apem, maksudnya, Mbak Sri, Mbak Sri, mana nggak piro, so. butuh piro sampe yang kek, eh, tahu saman pengen apa, Mbak Sri, cewek. Iki maksudnya ini deh. Sambeyan lek pangkat, pele duit, pele donyo. Sak piror pangkatmu, sak piror duitmu, sak piror donyomu. Ison teh. Tapi lek saman pele Allah sen duit donyo. Masih pangkatmu, duitmu, donyo montek. Allah nggak inahin saya ishok. Iki rahazianya porok kiai, makannya uripnya enak-enak gak Soro kaya uripmu nih. <tuh>, es mangkel yowis ya pak. <tuh>, Panitia wisan. Eh panitia ngapunten iki jamaah ngajak terus berarti cara kerja lembur iki ya. Ya ono itungane dhewe lembur itu. Ga umum umume nang dinding ngaji ku ya sak jam. Mangkane iki gantian pengajian ga umum. Ini pengajian umum umume nang dinding ku jam aku yang sak jam setengah jam asyik terus terus <San> ya Allah nah ini kelemahan kita hijau ini aku harik cilik ketularan bapak nih masya Allah maka karena kita kurang menyetel hati sehingga hati kita enggak peka. Hati yang asli ini punya dua ruangan. Iki ngaji untuk jero ya. Cik, yo, cik, <tuh -tuh. Loh, sama cek, ya. Cek, gak goblok-goblok, temen Ya, sama nek, pinter gak bisa digiayi sama <tuh -tuh. <tuh -tuh. Hati manusia itu ada dua ruangan. Yang punya dua jendela. Satu jendela itu, sing joko malaikat jendela kanan, jendela kiri, yang Joko setan oh, modelmu kok perasaan Eh sembuh. Nah, wangi aku dua kerentek api dua niat api, ngelakoni api ambune wangi, malaikat Sumeneng pintu hati terbuka, disambut malaikat setan kekerasan, ngengkri setan nah, wangi aku dua kerentek elek niat elek ngelakuin elek, abunya bau basi, akhir malaikatin nutup pintunya, blek yang setan yang seneng buka selebar-lebarnya, melebu, setan gua seneng ane basin-basin, badeg badeg mangane, panggonan seneng badeg badeg, seneng kotor-kotor, seneng basin-basin, iku gue ini setan, ngaku kan dek ne. Singgoh sampai anek mlebu wc, di kongkon minta perlindungan dari setan, setan yang pemukewan uno curut, cuman berapa curut? Kok teko sece, curut curut itu ambune pabuasin penguk senengannya barang sih kotor kotor, uno kamar neng kekotor, mesti agak curuteh, kotor ambune penguk, mesti agak curuteh. Halo, halo. Hey, hey, hey. Corot nangko nomu si Yongoyo Yongising Yongoyo Yongising. Yong -yong, yong Ati kok kotor. Tigo nih corot. Tigo nih corot setan. Lah setan ini nangatim Yongoyo Yongising Yongoyo Yongising. -yong, ngono. Yong tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Diuyuyi setan. Niki koyok. Corot ini uruhono kamar nung suwongkro kotor. Corot mikir. Niki koyok kamar ini Hamba coba kamar itu dibersih nih, bersih di dipel kayak kapur barus, kayak pengharum ruangan, disep roti parfum, curut, gak kerasan, mingkrik, hati ini menunggu sayong, oh no, leh, antek di rossi, nganggo zikir di bersih, di wangi, ambune. Ya, hello, setan gak kerasan, mingkat, akhirnya tiga malaikat, lek wangi bersih, wangi bersih, wangi bersih, engkau tadi cucu kane, si Allah. Artinya ada sinyale Gusti Allah nang Lek power sinenanan, sinyale kuat. Sampe nek nate nggih, ngapunten ngapunten nggih, ngapun, kita takoni. Taman kalapa-lapo ya gak maca Quran, ya gak sholat, gak kalapa-lapo, tapi ati samene langsung kueling nang Gusti Allah. Nate ta ngoten niku? Iku pas ono sinyale nang atimu. Cuma mendrip-mendrip. Mari ngono lep ilang mana, Nah, iku gak tau plus Di luar service area. Ngono otomatis. Dijak gemeter. tahu nyebut asmane Allah sampai kan? Makasih. muncul lewis kerungu panggilan otomatis tergerak Wayang wayah nang dan gurungu tarifim wassalamu ya imam mujahidin ya, tarifim yang maksudnya enak ya nggak percaya radio yang disetel yang enak antenne radio As Assalamu'alaikum Ya nal siratul huda radio Ya khairul khalqin radio Bareng tekan adzan ya Akbar <tik> mentolon jongkrok no. kuburan no. <tik> masjid suku andi, cagai. <tik> salah trik ini nanti tidak sampai, no. badan dengan subuh yono ya, undang-undang asalatu khairum minan. Nah, no. salat itu loh api timbang turu. No. Tapi ketawa yang gendengku prinsipet diwale, anau An mu khairum minas salat. Turu, itu loh api timbang. Nah, no. salah. Ada neng lagu, no ada neng yuk liru. Mesti as nengku asalatu towok, naum pendek. Sholat dawa naum. Enggak, ikut filosofi ini kan sholat dawa turun endek. Sholat suwe turun dilu, lu, sholat toe akai turun edi ti. Mengenai la tua, so naum, taum. Nanti sholat toe endek turun edi enggak towo. Sholat toe titik turun edi enggak sholat dilu turun sawi. Beliru. Bener elak, sholat dawa naum endek as-sholat tu khairun minan naw mesti ini gano itu diartainya lakuin sholat ikut wb di bang turu berarti sholatnya suwi turu yang bener ngono Lalu gini latih ada si ngadain istu wau Soal andek naumit dong wawat. speaker. ini sholat iku nuhi timbang turun mulaneo aja kaget orang perumahan kene sing krungu wadah kelon mana yang ini krungu turun <tuk> <tuk> ini jam 12 lewat belum dua uh, 12 eh Sabo, <tuh> Rungo nana, no sak ngertiku. Lek wis kelihwat jam roulas, wis ganti tanggal, ganti dino. Sak ngertiku, no. undanganmu itu tanggal walu, iki wis punang tanggal soma. Berarti aku ceramah kius rong dino. Anak lemburannya tak kayak. ternyata warga sini tuh ngefan banget ya sama aku. Ya Allah. Aku nggak gr kok. buktinya di hp kamu ada aku. Padahal suami kamu nggak ada di situ. Coba ngomong sayang larang eh rupo ngawa rego mangkel. mangel terus coba kasih lanteng ingin arah ikut aku nanti ya Allah ya Allah padahal padahal <laughs> saja neng kate tak sampai enam minggu tapi sayangnya waktu tidak cukup. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> wengi aku neng gue neng wakiku 10 tak utang tak kayak limo, limo saya kurang limo saya tak kurang luru saya luru saya luru utang iku gak ngerti marketing. Milih tak kayak no kentekan ini kena cara teori marketing yang ini kiki guce diundang mana? <tuh>, nggak, waktunya nggak mencukupi. Bagai saya pentingiku sama emoh. Luhur momen yang tinggi itu sak jam setengah. Mengkurang <tuh>, yang undang mana? Besi kuai, bagai sama neleng-eleng pesanku. Besi mukamu bermanfaat maslahah barokah. Insya Allah ngeliat diundang ya disambung. Masa punten nese nggata nggak nggak nggak cak huyon, nggak liong nggak cik tambah pungigu, nggak dikai motel nggak yang ini ki, us muli nggak ape, nggak di rumah nggak nggak muli, nggak cik mete mete, si purane bakung meles ya aku, nggak dikai motel nggais, si purane nggais, masa punten nese nggata, us muka muka, manfaah masalahah barokah fitin batun jawal ya akhirah, alfa ati ah, mau di lain nasihat kawan rajim, rahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nabiyya fili walidayya walil Amin ya rabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tbarakallahu ta'ala wa sahbati ta rasulillah ajma'in ya alhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wasilatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'di hii tafarruqan Allahumma innaka ta'alamu dhunubana fawfirha wa innaka ta'alamu ayyubana fasturha wa innaka ta'alamu hajadina faqdihah kafa bika waliyam wa kafa bika nasira Allahumma awdina bil'ilmi wa zayyidna bil'hilmi wa akirmna bil-taqwa wa jammilna bil'afiyat wa salamah wa haqikna bil-taqwa wal wa a'idna min mucibatin adama yawm al-qiyamah Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa taramidana wa ahlana wa dhuliyatina Wa jemaatina min ahli al-ilmi wa ahli tukwa wa ahli al-qur'anil adim wa ahli solatil jamaah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 Rabbana dinafidin yahazanahu finakhir yahazanahu bin ado bin ado bin ado bin Subhanakallahumma wa tiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pes pes. Diucapkan saya kumo